Harimau merupakan jenis kucing terbesar yang ada di muka bumi. Dalam 100 tahun lalu, harimau jumlahnya mencapai seratus ribu ekor di Asia. Namun kini keberadaannya hanya tersisa 3.900 ekor saja. Harimau diklasifikasikan menjadi 9 subspesies, di mana 3 subspesiesnya yakni harimau Jawa, Kaspia, dan Bali telah dinyatakan punah. Sementara harimau Cina Selatan tak terlihat lagi keberadaannya dalam satu dekade terakhir.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 Harimau Sumatera kembali muncul di area perkebunan sawit di daerah Bengkalis Riau. Kemunculan harimau di kebun sawit membuat warga ketakutan. Kapolsek Pinggir Kompol Mai Tertika mengatakan pihaknya telah turun usai menerima laporan warga. Jajaran polsek turun bersama pihak desa Tasik Tebing Serai, Babinsa, dan masyarakat. Mai Tertika mengatakan warga melihat ada harimau saat memuat sawit yang berada di ladang. Setelah melihat hal tersebut, salah satu warga yang melihat harimau tersebut, langsung pulang dan memberitahukannya kepada pihak desa Tasik Tebing Serai. Hasil pemantauan benar terlihat jejak telapak kaki harimau. Jejak terlihat di jalan dan kebun sawit berukuran besar. Selain itu pihaknya juga memberi imbauan kepada warga agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Termasuk menginstruksikan kepada masyarakat agar tidak mengambil tindakan brutal Berupa memburu atau membunuh harimau karena merupakan satwa yang dilindungi. Diketahui, harimau berkeliaran dan terlihat oleh warga di Bengkalis bukan pertama kali. Sudah sejak tiga pekan terakhir, harimau kerap muncul dan membuat resah warga. Dari hasil pantauan Balai BKSDA Riau, lokasi kemunculan harimau disebut berada di dalam kawasan Giam Sia Kecil. Lokasi itu adalah habitat asli harimau Sumatera yang kini dirambah untuk perkebunan. Meski spesies ini tersebar di Sumatera, Jawa, dan Bali, Provinsi Riau adalah rumah bagi sepertiga dari seluruh populasi harimau Sumatera. Namun sayangnya, populasi harimau Sumatera di Riau mulai mengalami penurunan. Kini populasi harimau Sumatera hanya tersisa sekitar 400 ekor di dalam hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Namun sebagian besar kawasan ini terancam pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial. Ciri-ciri fisik dari harimau Sumatera ini disebut memiliki tubuh yang relatif kecil dibandingkan subspesies harimau lainnya, yakni harimau kontinental atau Panthera tigris tigris. Harimau Sumatera memiliki warna kulit cenderung lebih gelap, mulai dari kuning ke merah-merahan hingga oranye tua. Biasanya terdapat warna kulit yang disertai garis loreng yang lebih rapat. Harimau memiliki bintik-bintik putih di bagian belakang telinga mereka yang terlihat seperti mata jika dilihat dari kejauhan. Ketika harimau mengaum, mereka menghasilkan infrasonik frekuensi bernada rendah 18 Hz bawah. Meskipun belum teruji, para ilmuwan percaya bahwa infrasonik inilah yang menyebabkan efek melumpuhkan. Meskipun harimau dan singa terlihat memiliki ukuran yang sama, harimau memiliki berat 300 lebih banyak daripada singa karena kepadatan otot mereka.